Allahu akbar, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, sangat-sangat bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan banyak sekali nikmat, ya, termasuk juga rezeki yang Allah berikan kepada kita dan jangan sampai kita menjadi orang yang suka mengeluh ya dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Jangan sampai sedikit-sedikit ya kok gini, ya kok gini, ya Allah seperti ini kok nggak adil dan lain sebagainya ya. Jangan pernah katakan itu. Tapi katakan apa? Katakanlah syukur ya. La syakartum la aziidannakum in kafartum inna adzabee Ketika kita dibernikmat oleh Allah Subhanahu taala lalu kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu kepada kita. Akan tetapi apabila kita kufur atas nikmat yang Allah berikan, kita malah mengeluh, kita kecewa macam apa ya? Bisa dikatakan kayak nggak terima gitu. Maka sesungguhnya ya, kita termasuk orang-orang yang kufur nantinya dan ingat siksa Allah Subhanahu wa taala sangat-sangatlah pedih. Maka daripada itu teman-teman sekalian mulai sekarang usahakan ya, mulai sekarang ini kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasalah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga ya, kedamaian, ketentraman di dalam hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke okay, guys, di sini kita akan mereson sebuah video ya. Tak tahan orang sebelah bau Ustad Badlisyah Ala Uddin Oke, okay, jom kita tengok videonya guys Let's go Oke, okay, jangan lupa like, share, komen, subscribe Baik, staz, sekitar Ustadz Linknya di deskripsi Saya mau lakukan oleh Songo dulu Mereka jalan proses penyatuan Bali umat yang bergaduh tepuk Ketika itu melalui proses tarbiyah Dan dakwah yang sangat kreatif mm -hmm, Betul Mereka tidak buat ceramah macam kita Ceramah ini yang datang datanglah, yang datang, dia datang, datanglah Tapi mereka buat melalui hiburan misalnya. Mereka ajak masyarakat berkumpul Tapi bukan syarahan Berhibur, wayang kulit hmm, Betul Tembang jauh, tembang monopak, tembang tengahan Itu banyak di Sunan Giri kecil itu Dia cipta jamuran, coblak-coblak suing Gula ganti, macam-macam Sunan Kalijogo Joko dia, dia mis dalam wayang kulit yang begitu handal dan Dalang itu pun daripada bahasa Arab Dalang, mana orang yang menunjuk jalan Pagi Dalang Banyak dia cipta Gundul-gundul pacul itu untuk menyatukan Bagi orang-orang jauh ketika itu Gundul-gundul pacul-cul Gembenengan Nyongi-nyongi wakul-kul Kelengan Wakul memplang Seganeda desa latar Bayangkan, jauh, jauh bukan jauh Oh, jauh kalau tak kenal lagu ni Berhenti je dah jadi jauh kan? oh, jadi, Betul Selang kami jauh kau Dia buat satu lagi lagu Ini popular lah lagu ni Lir-ilir nama Lir-ilir Lir-ilir Tandure wasu milir Tak ta ijo Royo-royo Tak ta seku teman ten anjar Tak seku teman ten tapi sekarang sudah berdarah tapi tukar lagu tu kan? Ya tiba, ya tiba. Jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh semangat jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh Sudahlah gaduhnya Padi sedang menjadi Jom kita turun berkuja Ini peranan ulama Peranan masjid, pesantren Sama juga Sunan Bonang Sekarang lagi ni putera Sunan Ampel Dia buat lagu bola... Sunan Bonang ni namanya dia ambil Sebab dia pemain alat Bonang Yang begitu handal. Bonang ni ada tengah, tengah tempat Panggil peromong. peromong Antara 12 gong kecil dalam permainan gamelan Dia seorang percussion yang sangat hebat sekali dan dia mencipta satu lagu untuk mendidik masyarakat yang bergaduh. Lagu itu dengan tombol hatinya. Terkenal tak lagu tombol hati. Tombol hati ikulimau perkara ne, kaping pesan mo cokoran lan maklan ne. Kaping pindu sholat mengilahkan ono Kaping teluo kang soleh kumpul ono Kaping papat kudu hutang kang lue Kaping limo jikir kang Mutang suwe, suwe. Salah sahwe jineh sapa bisa ngelakoni Mugi-mugi gusti Bistik Allah, Allah nyebadani Nye. Itu sunat konyang Masya Allah Ya obat hati ada lima perkaranya yang pertama baca Quran dan maknanya Yang kedua salat malam dirikanlah Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa Yang kelima zikir malam berpanjanglah Salah satunya siapa bisa menjalani Moga-moga gusti -moga. Allah mencukupi katanya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 kita kena tampil. Jangan kita pula jadi tukang bakar. Kitalah yang tampilnya. Betul. Yang membakar tu biar kalah netizen Dengan dunia netizen mereka. Kita orang masjid. Mesti ajak orang jadi baik. Itu peranan kita. Ini peranan agamawan daripada dulu lagi. Maka salah satu cara yang kita nak ajak masyarakat sekarang. Jom datang masjid. Semayang berjemaah. Apa sebab? Kerana di masjid ini terlalu banyak pelajaran dan juga tauladan, khususnya dalam hal bersatu padu. Betul. Datang masjid. Tapi ialah, bila saya tengok tajuk, cerita semayang jemaah kepada orang yang memang datang semayang di masjid. Macam, hmm, nak cerama. macam mana memang orang itu nak datang. Kalau cerama tengah bandar, ajak orang datang masjid, oh, itu syok. Semayang Jumaat ini, tak semua orang kuat. Betul. Dan tak dinafikan ada orang dia kata, saya bukan tak nak semayang Jumaat ah, di masjid. Tapi masalah Ustaz, semayang di rumah lagi syok. Syok dari segi apa? aku, hu khusyok. Semayang di masjid tak khusyok. Kan semayang di rumah khusyok. Tentu, -tentu kan masa PKP semayang di rumah, syok. Syok. Semayang tepi katil. Pasal ikan, ileng. Habis semayang, guling dulu tidur Kan sedap, tak perlu fikir Parking, apa semua Semayang di masjid Mana khusyok eh, tuan-tuan Semayang di masjid haram, khusyok sure. Mana ada Bising macam-macam ada semayang di masjid yang besar-besar pun Mana ada kita khusyok Ini tak haram, masjid kita tak besar sangat Kalau masjid yang besar, yang gedek-gedek Itu budak-budak berlari Dia buat jentaman, permainan saja Kelebuan, kelebuan, kelebuan, kelebuan Nah sempai masjid tuan-tuan ni Kawasan kampung bukan laluan bandar traffic light aku semua Saya pernah sekali menyampaikan carahan Masjid tengah bandar dekat traffic light Tengah mengajar macam ni Boom, accident Bangun je makhluk Bila orang sih, benar Ada satu surah orang mana cerita Sama juga, accident Semayang syak pada jemaah. Boom, boom, boom, boom, accident. Separuh jemaah keluar. Pergi menenguk, hapul berlaku. Tengah semayang. Ojumah. Jadi, dari sikit syok, memang semayang di masjid. Minta syok. Kadang kita entah maaf, boleh contoh saja. Kita semayang sebelah jemaah. Ada jemaah ni, saya tak tahulah, dia makan hapul kat rumah. Dia punya senyabu setiap rokaan. Tak daya kita. Allahu Akbar. Lemah betul lah. <trebata> dia yang dulu puasa tak banyak. Puasa isteri kami. Becil. Kadang duduk sebelum teman baca kuat. Tak daya kutang-tuan. Macam imam bacaan dia. <trebata> Kalau dia sujud dengar sikit. <t GG> <tub gua> <tub gua> Macam jammi serabak. Si Ambil Kalau ya, sesuai Allah, mana, mbak Rabbanah, mana cara. masa masih di luar antar, abepe, macam macam. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Macam macam saja. Makim mampu tengok, ajar. As. Haha. Lalat, nasi bayam tuh, ini. Kalau burung aku sikur ini. Sahabat, sahabat Makmum baca kuat Belum makmum semayang, kita semayang sebelah dia Rukung, Allah, Allah. Tengok dia punya kaki Ya Allah, kuku panjang Boleh kayuh kau Ini orang kecil Nama Allah Hati berkata-kata, susah Betul Muslimat semayang masjid Mana bersyuk Tengok orang datang pakai telukong lawa. Wow, cantiklah. Lama jadikan abadi. Allah. Main di rumah tak ada masalah. Betul sih. Tapi kenapa kita kena datang juga ke masjid? Allah suruh. Betul. Kenapa Allah suruh suruh belajar cara hidup dalam Masjid ni pelajaran hidup bernegara dan bermasyarakat. Masya-Allah. Allahumma sul laaala sidiina Muhammad sudah selesai videonya guys dan itu kelanjutan di video sebelumnya yang pernah saya reek juga jadi itu part selanjutnya ya teman-teman sekalian dan ada kisah yang disampaikan oleh Ustadz Badlishah yaitu kisah jemaah yang setiap rokaatnya itu sendawa terus intinya adalah kalau kita sholat di masjid itu Nggak khusyuk gitu loh guys Ya susah untuk khusyuk Sebab apa banyak gangguan Gangguannya tadi ya Macam kawan kita Jemaah yang lain Macam tu lah Tapi kenapa kita kena pergi ke masjid Untuk solat berjemaah Untuk belajar juga Sebab di masjid itu Kata Ustaz usaha Batlishah tadi Adalah tempat di mana Kita macam pemimpin Ya kan Bermasyarakat Ya pemerintahan Macam tu Itu sama halnya dekat masjid ya Sebab ada imam Ada makmum juga Macam tu lah ha, Kita belajar belajar di situ dan juga mengeratkan Persaudaraan kita, sesama Sesama Muslim, maka daripada itu, kawan-kawan sekalian, setidaknya kita tuh kena pergi ke masjid untuk solat. Ber, berjemaah, jangan sampai istilahnya kita tuh meninggalkan masjid macam tuh guys. Ya, dan ingat bahwasannya keutamaan kita ketika pergi ke masjid adalah yang pertama, langkah kanan dan kiri kita yang kanan itu mengangkat derajat kita, yang kiri mengampungkan dosa-dosa kita. Maka semakin jauh kita pergi ke masjid ya kan? Maka insya Allah kemuliaan itu ada pada kita Dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Oke okay guys mungkin itu saja video kali ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa untuk terus ikuti Ngaji bareng ataupun bisa dikatakan Kita belajar bersama ustad-ustad Yang ada di Indonesia maupun di Malaysia Yang berkenaan dengan banyak hal ya Karena itu dapat istilahnya menambah wawasan dan dan pengetahuan kita tentang ilmu agama. Ingat apabila ilmu agama ataupun syariat Islam ya yang kita utamakan maka Allah Subhanahuwataala sangat sayang kepada kita. Sebab apa? Allah Subhanahuwataala ingin sekali melihat hamba-hambanya itu ya rajin dalam istilahnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahuwataala. Semakin dekat kita dengan Allah maka Allah semakin sayang. Akan tetapi apabila Allah Sayang kepada kita Allah tak diam Allah akan uji kita Allah akan berikan banyak cubaan Banyak rintangan Banyak tantangan dalam kehidupan kita Yang terpenting adalah Kita disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mau cubaan apapun Ujian apapun yang Allah berikan Ingat Cinta kita dan sayang kita kepada Allah tak akan berkurang. Itu yang kita nak harapkan. Betul, guys? Ah Mungkin itu saja video kali ini, guys. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, comment dan subscribe. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semua yang benar dari Allah. Dan yang salah itu sebab kebodohan saya sendiri. Terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.